serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini ada kabar yang tentunya membuat kita semakin terharu banyak dukungan, banyak support yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora dan Abang El. Dan kita lihat bersabat ya, momen ini tentunya ini adalah sebuah renungan. Kita simak dari Ustadz Hanan Ataki. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah itu gak bakalan karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh Kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Aslar, Sudahkah kalian ada di fase ini? Serahkan Pasrahkan segala urusan kepadanya Jika belum, merenunglah Sejauh mana kalian mencintai Allah Apakah lebih besar rasa cinta kalian kepada manusia daripada Allah? Nauzubillah. Allah rindu Allah sangat rindu kita Mari kita mulai mendekat kepadanya maka Allah akan tenangkan hatimu Maka Allah akan berikan apa yang kau butuhkan Bukan apa yang kau inginkan Karena Allah tahu yang terbaik untukmu Bukan apa yang terbaik menurut versi kamu Jaga hati, jaga lisan Selalu berbuat baik dan selalu berpasrah kepadanya Kembalikan semua kepadanya Karena semua yang terjadi sudah atas izin Allah Ini renungan untuk semuanya Masya Allah Mudah-mudahan kita selalu positif dan selalu menjadi fans yang baik. Amin. Berikutnya, kita lihat juga di unggahan terbarunya Bang Adi Sky setengah jam yang lalu ini memposting foto persahabat ya foto terbarunya. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, Jangan pernah bersedih dari apa yang terjadi hari ini, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Dan di postingan ini pun banyak yang kecewa kepada Bang Adi Sky Karena tidak ada satupun persahabat teman Rizky Bilar yang mensupport Lesti Kejora Kita lihat beberapa tanggapan dari fansnya Bunda Lesti Dari akun Instagram bulan 1 mengatakan Kenapa ya teman dari Bilar gak ada yang kasih semangat ke dedek Lesti Kejora kita lihat juga jawaban dari beberapa fans, dari mom Dennis mengatakan, karena bingung, kebanyakan pansosnya doang. Wow, kita lihat juga di ya, tanggapan lain dari akun Instagram, win underscore arista mengatakan, ia kan temannya Bilar, bukan temannya Lesti, jadi yang disemangatin ia si Bilar, walaupun udah jelas-jelas bersalah. Banyak yang kecewa dengan teman kerabatnya, Rizky Bilar, yang tidak ada mensupport dan selalu mendoakan untuk Lesti. Tetap kita positif, kita selalu positif thinking. Mereka tidak mau pastinya persahabatnya memberikan keterangan-keterangan mengenai masalah KDRT yang dialami oleh Bunda Lesti Kejora, tapi Bang yakin pasti mereka pun mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita simak juga di IGsnya nya Kobas, setengah jam yang lalu juga mengunggah sebuah kalimat kata-kata yang sangat bijak. Biasanya seorang yang naik pangkat dalam suatu organisasi dikarenakan ia memiliki sikap yang baik. Jadi promosi tidak menghasilkan individu yang bersikap baik, tetapi sikap yang baik menghasilkan promosi. Wow, ini keren banget persahabat, kata-kata bijak yang disampaikan oleh Kobas atau Kobasuki Surojo. Dan untuk berikutnya juga, ada postingan dari Indi Aida. Bibi Indi mengunggah foto bareng Bunda Lesti kemarin, yang membuat kita juga merasa terharu dan sedih pastinya. Semoga Bunda Lesti dikuatkan, diberikan kesabaran. Kita tahu, Bunda Lesti adalah wanita yang hebat, wanita yang sangat kuat. Banyak orang-orang baik di sana yang selalu mendoakan dengan tulus kepada Bunda Lesti Kejora. Doa dan dukungan pun tentunya diberikan di unggahan ini. Dari akun ayurfa Skorka mengatakan, semoga lekas sembuh Kak Lesti Kejora dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada juga tanggapan lain dari Uli Tiara. Semoga Dede Lesti kuat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat-sehat, bi-indi dan Dede Amin Masya Allah banget ya Begitu banyak orang-orang yang mendoakan Begitu banyak orang-orang yang men Kita semakin dibuat kagum dan bangga dengan sosok Lesti yang sangat luar biasa Selanjutnya kita simak juga persahabat Di unggahan Ita Fajriya Tamim Mengunggah sebuah postingan ini mengenai KDRT KDRT tidak hanya melukai fisik, tapi juga batin kita. KDRT tidak hanya merusak kepercayaan diri kita, tapi juga kepercayaan diri anak-anak kita. KDRT tidak hanya traumatis untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Jika kita tak mampu bertindak tegas kepada pasangan kita sebagai pelaku KDRT, semoga kita berkenan sejenak memikirkan anak-anak kita. Tegakah kita mengajarkan kepada mereka bahwa ibu mereka boleh dihantam dan dipukuli sesuka hati? Tegakah kita mengajarkan kepada mereka bahwa tak apa diam, dihajar dengan alibi, memutupi, menutupi aib pasangan dan mempertahankan status sosial? Tegakah kita kepada anak perempuan kita bahwa nanti jika dia mendapat pasangan yang abusif, maka kita sebagai role modelnya justru mencontohkan untuk permisif, tanpa memperlihatkan bagaimana seharusnya membela harkat martabat diri kita. Tegakah kita mengajarkan kepada anak lelaki kita bahwa memukul pasangan itu boleh-boleh saja? Sebagaimana yang dilakukan pasangan kita ke kepada kita? KDRT is unacceptable. Jika kita mengalaminya, semoga Allah beri kita keberanian dan kekuatan untuk menghentikannya sekarang juga. Wow ini kata-kata yang luar biasa dan tentunya Salvok juga kalimat yang dituliskan dalam kalimat caption. Saya bukan follower apalagi fans Lesti, Leslar atau Whover it is. tapi kasus ini penting untuk disimak. Luar biasa para sahabat, yang bukan fans Lesti saja mendukung penuh dengan perlakuan yang tentunya dilakukan oleh Rizky Bila terhadap Buddha Lesti Kenjora. Mudah-mudahan semuanya tentunya diberikan kekuatan, kesabaran terkhusus Bunda Lesti, dan semoga ada jalan keluarnya. Amin. Masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita.